babai ya, babi, oh, babi. <laughs> salah baca, <laughs> <Salah> baca. <laughs> ini <hidupi> ya babai <laughs> <laughs> <Mananda> buta umur <-tabur. laughs> ya. lagi, lagi. gue kira baca nya eh eh non, woi mau itu lagi, mungkin eh susah kayaknya. eh bisa. wih bisa bisa Gila, ganti pakai, pakai mobil gitu. Mobilnya kayak oh iya, oh. ah iya, iya, iya, join join join iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Mobil apa tuh? Aku kok belum render ya? Yalah Biarin Belum muncul ya? Belum-belum, belum aku oh. pas, belum render masalah Pakai mobil apa tuh? Nih Apa sih ini? Apa sih? Oh, Gak eh, tidur, oh. salah setahun berapa? Gak, Gak tau Bekas sih. Okay. Oh ike <laughs> oh. oh ini juga ada mafia Kevin Axis ya? Siapa coba? Nah Mafia nah. okay, Kevin itu gua, gua ketemu temannya wek Oh ini yang, oh. yang baru ya, ya. Via Kevin, weh nggak bisa ngatur tapi nggak seru. Bisa sih dikit dikit. Hehe. Ya. Okay, pak, ini ini gue ini ini Bandung ini. Ada ini, ini pak ada di mana? ke Bandung sih. Bekasi katanya. Ini ke Bekasi ke, ke Bandung nih. Aduh nabrak banget ya Bandung ngejil. Bekasi. ya ini ke Iya. Bekasi ya, ya Bekasi. Otw ya, ya. Bandung. <laughs> eh Otw vila aja vila vila, vila. Ke kita langsung arah juga, Waduh, waduh, kita... waduh, eh. Oh, like, hey. Mana Bapak, kok oh, oh, ada? Masih di Senayan. Oh, I think i must Scar. Ya. Tapi hmm. poh, nih, ini pelan pelan loh. Halo. Ini jadinya oh. kemana ini? Ke bekasi. Abah ke mana? Bekasi... Ada Bandung sini, lewat jalan tol Di Bandung saya di Bandung Oh ya, udah ke Bandung Loh, Bapa? Bapak? Oh, itu. Oira mana Bapak Oira? Itu oh, nggak ada oh, Nasih di Senaya, nasi di tol ke puncak nih Oh, beneran Tidak puncak aja Nggak salah server kah? Nggak, bentar, bentar Oh, ada, ada, jalan, ada. Di Oh, oh, oh dia ada, jalan, ada, ada ya. <tis> Dan kanan tuh, <tis> <dari> Amerika, <tis> di Amerika nih Eh, mau angkut ya Tolong! Wah, aku ya, nyangkut ini Pernah tuh, kayak Yah, gitu. kan? Ini Caranya di mana? Tolong! Tolong, ini internet Internet, aduh yeah. Yes, itu ya. yeah Bahannya oh, yeah, bener, ya? Nyangkut, bawah di kiri, setul, gila Mimi. Wah, siapa tuh? Gege, <laughs> mah Gila, mobil lio, siapa tuh? Nah, ini udah jadi udah lancar. Kadang nge langjar, padang padang. Singapur lagi ini ng -like banget. <laughs> Eh, aku 125 lah. Ya. Apa, oh, aman, nih? Jadi, aku aman. Jadi nah 500. Kan. Eh, apa -apa? Aku jadi <laughs> <100, laughs> <nih. 500 laughs> Aku nge <laughs> 100 Buruk ini server Singapura. Ah, yeah. ya. 125. <laughs> <Iyakah. Pinggu 3000. laughs> Tolong, plontong. kita menyusul tolong! Tolong, tolong! Tolong, tolong! Tolong, tolong! itu tolong! <guluh> ya? tolong! Oh. Tolong, tolong! Tolong, tolong! Tolong, tolong! Tolong, tolong! Tolong, tolong! Tolong, Ya Tolong, mana Tolong, tolong! Tolong, Tolong, nggak tahu, wah, wah aku nyangkut nyangkut di rumah, <sokan> waduh, beset Eh, baru-baru sekali. Tuh mana nih? Dia naik tempo. Lu, rumah Starpen. Starpen. Starpen oh, di betin nih? Sarapan? Sarapan di biaset tuh? Oh itu? Itu? Catur? Sarapan? Udah kalau? Catur? Polisi? Tunggu tunggu tunggu, lontong, lontong, lontong. naik ini oke ini ya Ananda di sini di oh, mobilku. jalan. tinggal aja, tinggal aja, tinggal. <hums> ikut ini, <laughs> Kamu, oh. oh Ih, bersalah, tuh, Yodah, lho, lho, lho, hilang. Pak apa? BMW. BMW. BMW Ah, oh, Eh, <jangan>. <laughs> ya, gak ini, bis. Bis. Ya. Ini, ini mobil. Ya, Ketua, itu bis. bis bermesin VW okay, okay, di, sana. di, sana. Oh, di oh, Tahu banget lah. Oke Untuk aja Wee, wee, wee, wee Wee, wee, helikopter. Oke, Ayo, bis bermesin Bayang, VW Golf GTI <tuk> Emang ada VW Golf? KS-nya <tuk> 230, Mas Ayo, Viras balap bisnya bis Sabar, sabar Sabar, Eh, hey, ini... <tuk> hey, ini kok top speed kurang sih, ini Kemarin 250, sekarang kok jadi 220 ya? Itu, bos, bisa bisa, ah, bisa ya bisa Oh iya ya. mau ganti warna ya, ganti warna ya, ganti warna ya. Bisa-bisa ganti Serius Bisa-bisa ganti udah beran itu pernah diri coba Kan <tuk> juga <tuk> <tuk> Wah <Tuh>, Wah <lo>. Dulu <tuk> Bisa-bisa Bisa-bisa Bisa-bisa Woi Ayo-ayo-ayo Woi Aduh. Ya kena Kenak Kenak Bisa lho Bisa lho Apasnya Apasnya mentok Bisa tolok kagak, ya, Random aja parkirnya, langsung aja random aja. Parkirnya. Ayo random aja parkirnya, ini partai. bisa masih ini eh, masih putih kan? Uh. Masih. Masih putih. Eh, Siapa tuh yang masuk? Gak kenal aku. Pusat mana? Polisi, orang gak kenal. Oh, ya, tuh Dia ya, kita bisa mau warna tapi di... tapi oh, di... di... oh, di... di... oh. yang lain gak bisa angkat warnanya Oh, makanya kita oh, mau kayak oh, kaya grand match ya? Kayak grand match lah. ya? Oh, berarti bisu <laughs> banget, Oh, yaudah, ayo gas, lagi ya, ya. gas. Gimana tadi, ya? Janggalan. Ya. Ya. Eh, ah. well, ayo lagi. Ayo lagi. Ayo lagi. Ayo lagi. Ayo lagi. Ayo lagi. itu lagi. Ayo lagi. Ayo lagi. Ayo Eh kok ada AP palsu deh? api oh, itu dia ya. pake apa itu Ini aku. Kan? Oh dia pakai akun satu lagi ya? Apa namanya tuh Btw itu kok ada ban itu ya? Ban yang orang sana Bentar, bentar. Bentar, nih aku isi bensin dulu nih. Bensin kuda ini bang. Oke. Oke. Ah? Beli okay. okay. isi bensin di mana? Oh di sini. Ada oh, itu? Ada. Ya Bisa kok. Ya, ya, ya. oh, bisa kok. Kan? Ya panas, Allah keisi biosolar dong. <laughs> <laughs> <laughs> <tuk> ya parah sih lu. Gua ngebur mesinnya ngebur gitu. Jadi gaget itu loh, apa percaya. Mobil merek si malah keisi bahan bakar biosolar, asapnya putih. Dicampurin biosolar, Dam. BBM nyemot. Tempoi <tuk> <ecok> itu kenapa banyak <tuk> empek. <tuk> Oke, okay, kita coba lewat sini. Nyaparin enggak ya? Uh, kena dong. Jangan, jangan. <tuk> <tuk> wuuh oh, ada Penyakit. mobil siapa nih? Oke okay, kita, kita oh, oh, sini, balik bang Asil. oh itu mobil developer oh developer oh developer kita lihat pak, jangan oh, jalan dulu pak oke okay, oke okay. jalan gitis, si apa tuh? ini sih, si biber ada kelihatan putih-putih bergoyang-goyang waduh pocong pargoi pocong hariku ya. ini, apa? Tuh? Ny daging, Kita pakai kuat, agak ngeden sih tapi. ini nyangkut, Bisa, pakai uh, men, aku aku pakai Oh yeah. iya, oh, ini, apa, kalau ini Ya pakai kuat, pakai cabut kuat pak. Wih, are... kuat. Pak. Bisa, ya? Bisa, Bisa, Aku, aku. Bisa dari oh. jembatan, Jai. Oh, Bisa jembatan, Jembatan, Oke, sudah want... <laughs> Oke, okay, kita masuk jep. lagi. Kita Wih. Pemang -pemang saya mau ke dealer Honda dulu pak. Oke okay, oke. Okay. Beli Ya, oh, Allah, yes, terbalik dong? Oh, ada bete. Ini ice, air. Eh, aku tekan tiba-tiba nah, ya, di Veloz. Veloz siapa ini? siapa ini? Warna warna apa air. nih? Oh, aku. Kalau putih aku tahu. Oh. Itu. Ya, ada yang udah dibantu dong. Gres ini cowok, gres. Iya, Ya Iya, ah. In mantap ini. Bisa Bisa, Bisa. Uh. Kalau tanpa Firas, kalau gak gitu. Kayak aja gitu aja m, m, -top m, -top, m berapa dah? m kayaknya m tuh? Iya m 25 252 lima puluh lagi ya? Kamu ini Aduh, ya. Moda. <tuk> ya, jadi beli Gak jadi, halus. Oh, mesti muter balik wow. lagi. Ayang udah sampai Bekasi dong. Gak ini kalau standar tuh gila gila 227 nih dua dua ada obat pak. Bisa bikin E200 <terus> <tuh> <tuh> Kalau nggak salah di ini bus sampai ya? Kalau nggak salah di versi lima bes cuma satu empat satu Nah. Soalnya waktu itu sempat punya habis. Lihat aja di video ada Kangin Jalha bisa yang kecelakaan. Buruk. Lihat anjing. Oke. Yang itu ada kan? di video dan Jalha konvoy bus. Tindak kampung juga bus itu rapel rapel. Oke, semuanya udah siap nanti kompet pak. 10.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 Kayaknya cuma anak doang yang punya bisa. Belum satenya, ada satenya kagak? Ah, waktu itu mau dikasih ke sini, gak ada satenya. Terus, ya Allah oh, kebalik gue. Alah, ini nyak nipis. Ini nyak kawin sama mohon. Mohonnya gak memikir, kenapa? Mohonnya, siapa sih buat mohon? <tuk> gak mau mikir. Siapa <tuk> ada sih yang ya? bikin nih? teman Siapa sih nih? bikin teman-teman? Ketinggalan. Ketinggalan. Ketinggalan. <tuk>